Wow, bosku, kita menemukan dua mainan di sini. Bosku, mainan apa ini? Kita lihat ya. Wow, ini ada ayam kalkun nih, teman-teman. Wow, dan yang satunya ada angsa putih, teman-teman. Wadidaw, hari ini kita dapat. Mainan langsung dua loh teman-teman. Ayo kita cari mainan lagi. Wow. Kita berburu mainan lagi nih teman-teman. Wow. Sepertinya aku melihatnya lagi. Apakah ini teman-teman? Wow. Ini katak teman-teman. Apakah bisa berbunyi? Wow. Kataknya bisa berbunyi teman-teman. Wadidah. Lanjut lagi bosku, kita cari mainan. Wow, kita dapat dua lagi mainan hari ini. Wow, wow, ini ada beruang kutub nih, teman-teman. Kita simpan, dan yang satunya ada sapi putih. Kita simpan juga. Wow. Baru sebentar cari mainan, kita sudah dapat banyak hari ini. Berarti kita untung besar hari ini, teman-teman. Wadidaw, cari lagi. Wow, aku menemukanmu lagi. Wow, kasihan gajah ini. Dia terjebak di dalam lubang. Wadidaw, kita tolongin ya, teman-teman. Wow. Wow mainan kita sudah banyak nih teman-teman Ayo kita cari lagi Wadidawadidiu Mainan Wow Wow ini daun teman-teman Wow ada yang minta tolong tuh teman-teman Help help Wow kasihan kuda ini Kita tolong ya teman-teman Wow Wow Zebra merah, teman-teman. Wow, ini kuda zebra, teman-teman. Yuk, kita tolongin. kasihan sekali dirimu kuda zebra. Wow, kita cari mainan lagi. Let's go. Wadidaw. Mainan. Wow, aku dapat lagi mainannya, teman-teman. Mainan apakah ini? Kita lihat. Wow, ini anak anjing laut teman teman apakah dia bisa berbunyi wow ternyata dia belum bisa berbunyi teman teman wadidaw kita simpan ya Tuh. cari mainan lagi bosky wow ini sepertinya tebing kita lihat dulu wow, wow sepertinya aku melihat sesuatu Wow, seru hari ini berburu mainan teman-teman kita langsung dapat tiga mainan. Wow, ini ada dino biru dan ada dino abu-abu. Wow, dan satu lagi ada dino warna kuning. Wow, berburu mainan seru sekali, teman-teman. Ayo kita simpan. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidah wadidiu. Kita cari lagi. Wow, aku mau lihat sesuatu nih bos Q. Sepertinya ini sangat seru sekali. Ayo kita lihat. Wow, ini singa teman-teman. Kita dapat singa hari ini teman-teman. Wadidah wadidiu. Seru sekali teman-teman. Kita tolongin singanya ya teman-teman kita simpan dulu wow berburu mainan hari ini sangat seru nih teman-teman oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya